Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor. 38 periode 28 September sampai 4 Oktober 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp57,09 per kilo menjadi Rp2.475,15 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1.869,16 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2024,02 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.211,40 per kilo. Sawit umur 6 tahun 2264,47 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2352,89 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2417,12 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2474,45 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2532,24 per kilo, sawit umur 21 tahun 2425,06 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2412,93 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2402,82 rupiah per kilo sawit umur 24 tahun Rp2.301,71 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.246,10 per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan rp 11.25,87 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp6.399,49 per kilo, dengan indeks K91,07 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 4 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.